Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam persahabatan Rahayu rahayu semuanya Sahabat setia channel Garuda TV dimanapun berada Khususnya di Indonesia atau di luar negeri Semoga Kalian semua dalam kondisi yang sehat, sehat Tanpa kurang satu apapun Dan segera dikabulkan hajat-hajatnya Hajat, hajat uh, Menikah, hajat mencari rezeki Mencari rumah, mencari kendaraan Semoga dibukakan jalan selebar-lebarnya untuk sahabat-sahabat semua. Alangkah baiknya kita sebagai umat manusia saling mendoakan. Kita tidak kenal pandang agama suku dan rasanya. Tidak ada salahnya kita mendoakan. Mudah-mudahan doa-doa kita yang saling mendoakan. Mendoakan ini menjadi energi yang positif. Energi yang selalu menggebu-gebu, menggelora di dalam diri kita atau teman-teman semua menjadi cepat terkobul apa yang sedang dicari dan diidam-idamkan oke okay, sahabat hari ini kita akan bawakan kembali ini catatan dari primbon jawa kuno uh, karya dari peninggalan nenek moyang kita Ya, hari ini uh, saya akan bacakan yaitu uh, perwatakan senen pon ya. senen pon kalau waktu konten-konten saya yang kemarin kan senen manis ya Senin pon bersiap-siaplah akan mendapatkan rezeki di tahun 2022 menurut ramalan Primbon Jawa amin amin jadi kalau doa yang bagus harus segera kita aminkan ya jangan menunggu-nunggu mudah-mudahan cepat terkabul semuanya oke sahabat manusia memiliki pasaran atau memiliki weton masing-masing setiap manusia pasti berbeda dan ada yang ada yang sama pasti tapi akan ada perbedaan yaitu pas lahirnya jam sekian jam sekian jam sekian dan seterusnya otom sudah menjadi kepercayaan masyarakat pada umumnya hari ini kan? hari ini, khususnya di tanah Jawa pasti itu akan menjadi acuan ya acuan uh, kehidupan yang masih memakai ya uh, karena uh, di semua kalangan, di semua kepercayaan itu masing-masing orang, masing-masing individu itu mempunyai uh, keberuntungan masing-masing waktu, uh, tempat, dan sebagainya menurut penimbang Jawa manusia memiliki rezeki keberuntungan pada dirinya itu sudah pasti karena kita dilahirkan ke dunia tidak ada yang kebetulan itu sudah dipastikan dan sudah digariskan dan semua orang yang lahir ke dunia insya Allah insya Allah itu sudah mempunyai rizki mempunyai garis hidup ya kan? di tahun ini di tahun ini di bulan ini di bulan ini di waktu yang akan datang atau waktu yang sudah terlalu itu tidak ada yang kebetulan itu sudah digariskan sama Tuhan yang Maha Esa khususnya jadi semua sahabat jangan berputus asa. Seandainya masih merasa hidup susah atau segala macam itu jangan berputus asa. Karena itulah perjalanan hidup yang sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Pastinya dulu sudah kita sudah tahu mungkin ya di sananya. Tapi di dunia kan langsung beda alam kan lupa. Tapi yang terpenting adalah berusaha, berusaha, dan berusaha. Oke sahabat ini adalah hiburan saja ya. Jadi kita saya akan bacakan uh, peninggalan karya dari nenek Moyang yaitu Primbon Jawa. jangan diambil hati ya, seandainya tidak ada kecocokan, tidak ada uh, kesinkronan dalam saya membawakan bacaan-bacaan dalam peton-peton ini, jangan diambil hati ya. Anggap aja sini ini hanya hiburan semata. Apabila tidak ada kecocokan ya mohon maaf, mohon maaf dan mohon maaf bagi seorang yang memiliki peton Senen Pon ya, itu punya Neptu Pon dengan enam 11 sebelas, punya hitungan enam 11 atau sering disebut dengan istilah Jawa ngerjek keni ya ngerjek keni apa ini atau orang yang dilahirkan di senen pon ini memang betul betul membawa oh ngerjek keni oh ngerjek Kenny. memang betul betul membawa uh, rezeki bagi dirinya sendiri ataupun bagi kedua orang tuanya luar biasa ini hari kelahiran senen pon itu mempunyai rezeki kalau saya artikan di sini, mempunyai e, cari rezekinya gampang ngerejek ini ya ngerejek ini terutama buat kedua orang tuanya ya apabila mohon maaf nih kalau orang tuanya sudah ada buat dirinya atau anaknya atau istrinya atau suaminya dan sebagainya sehingga orang yang memiliki weton senenpon berada dalam situasi yang cukup bagus terutama di tahun 2022 ini amin amin amin amin dikabul, karena akan memiliki rezeki yang baik dan lancar, rezeki yang bagus khususnya yang penting adalah kita selalu berpikir positif bertingkah laku yang positif mudah-mudahan, mudah-mudahan yang datang ke kita, yang kita dapat pun yang positif itu yang diharapkan oleh e, semua manusia khusus pada khususnya ya, jadi jangan pernah berputus asa dengan apapun yang terjadi dengan diri kita entah itu menurut kita kurang baik ya kita jangan berputus asa, mari kita saling mengingatkan bersiap-siaplah untuk menyongsong masa depan, ya. Jadi setelah sesuatu tidak yang saya sampaikan tadi tidak ada yang kebetulan, memang itu udah garis mau tidak mau kita harus selalu ya. Petanuanan <tuh> pun memang berada dalam situasi yang cukup menarik di tahun 2020 nanti karena naungannya waseso segoro yang ad, yang ada dalam dirinya berarti rezeki kamu seluas lautan nah, ini kalau makna jawa nyebut skoro kesannya gede banget ya kesannya udah luas sekali karena lautan ya skoro itu lautan ya mengalir, mengalir ke, keberuntungan serta kebahagiaan amin ya yang neptu 11 tadi juga kesuksesan bagi dirinya ataupun bagi keluarganya sehingga di sini kekuatan senepon memiliki potensi yang Uh, mencapai kesuksesan. Mudah-mudahan ini terkabul buat semua teman-teman di luar sana yang lahirnya di hari Senin Pon. Mudah-mudahan teman-teman juga tahu ya, karena di zaman milenial ini banyak sekali anak-anak yang atau teman-teman yang gak tahu hari lahirnya. Ya, paling ujungnya kita cari di Mbah Google, ya paling gitu kan. Andalanya sekarang kan gitu, uh, dengan memundurkan kalender di tahun teman-teman yang lahir atau di hari lahirnya biasanya dimundurkan dari dicari di situ ada senennya senen apa gitu biasanya gitu atau selasa apa dan sebagainya selasa paling memiliki neptu 12 kalau bahasa jawa rolas ya 12 itu rolas ya selasa paling berarti kamu betul-betul berada dalam situasi yang beruntung artinya kamu akan menjadi seorang yang sukses dalam tiga hal soal yang pertama usaha pekerjaan tetapi secara budidari -budi, kamu juga berada dalam sebuah situasi yang cukup sukses lo so, ya kan luar biasa ini tahun Senin uh, pon sebuah situasi yang cukup sukses dalam pekerjaan bahkan secara sosial artinya kamu dipandang sebagai orang yang betul-betul berwibawa memiliki karisma yang luar biasa di dalam dirimu So, kelebihannya luar biasa makanya tapi kalau kita sadarin apa namanya hal-hal seperti ini ini tidak tidak gampang ya membawanya makanya dengan uh, kita mawas diri ya kan perlahan-lahan berhati-hati ya kan lebih teliti dalam mengambil keputusan dalam uh, berusaha dalam jalan apapun itu akan lebih sempurna jangan kerusak-kerusuk kalau bahasa Jawanya kalau bahasa Indonesia ini itu jangan Sembrono lah Sembrono pastinya tau lah semuanya Jadi harus dipikirkan Masak-masak ya Jangan asal ambil keputusan Yang ujungnya tidak menguntungkan Gitu Pak, pastinya gitu Nah Senen Dalam sebuah situasi yang cukup luar biasa Karena hitungannya berada dalam Oke okay. Oke okay. Waktu hari lahir Senin. Senen Pon itu memiliki Neptu 11 yaitu Senen Empat Ponnya adalah tujuh menurut Primbon Jawa dengan cukup e, Neptu yang tinggi itulah maka waktu Senen Pon memiliki watak dan e, jalan hidup meliputi karir cinta rezeki bahkan kejayaan sangat unik dan jarang dimiliki weton lain ini ke, e, keistimewanya hari lahir Senen nah, weton Senen Pon ya yang Neptunya berjumlah 11 menurut primbon jawa dengan cukup tinggi itulah maka weton senenpon ini memiliki kehidupan karir cinta riski yang sangat jarang dimiliki weton-weton lain yang penting bagaimana kita membawanya tadi ya membawa diri kita dengan penuh kehati-hatian berdasarkan primbon jawa kuno weton senenpon dibatalkan watak seperti demang kaduran dan Aras tuding ya Kaduguran itu tinggi ya ketinggian itu atau pada kehidupannya tahu Tonsenenpan memiliki watak yang angkuh keras hati dan kedua watak itu sudah menjadi bawaan dirinya sejak lahir berarti ini memang sudah dari sononya ya sudah kodrat gitu kalau di Islam namanya atau nyata Senenpan memiliki watak yang angkuh mungkin gak angkuh ya mungkin lebih lebih condong ke pendiam ya mungkin bukan angkuh kali ya Kalau angkuh kan, kalau kita bicara angkuh, kayaknya Konotasinya akan berbeda jadi orang kayak sombong gitu Namun sayang ke kelebihan yang dimilikinya tersebut Tuan Sirenpon cenderung mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan tidak pantas Nah itu yang perlu diingat teman-teman ya Yang hal-hal lahir yang itu Pak, Memang ada sifat dasar keangkuhan Itu harus uh, segera dinetralisir sendiri ya mungkin Nah, dampaknya yang seperti tadi yang saya bacakan nanti tidak dapat. Meski demikian, watak senanpon juga memiliki kelebihan, yaitu tidak mudah dihasut, punya pendirian. Ya, tidak mudah dihasut. Yaitu tidak mudah dihasut, jadi dia pendiriannya teguh pastinya di sini ya. Kan? Dimanfaatkan oleh orang lain dan tidak dapat didikte dengan mudah. Jadi orang lain tidak bisa mendikte atau membaca karakter atau keputusan yang akan diambil oleh watak senenpon ini ya itu luar biasa juga bentengnya. Tapi di sini kalau kita bacakan dari awal sampai saat ini banyak kelebihannya untuk watak senenpon yang kekurangannya hanya itu itu aja ya. Bahkan masalah yang dialaminya silih berganti selalu dirasakan oleh weton senenpon entah pada masa anak kanakan maupun ketika ia tumbuh dewasa, jadi mungkin kalau anak-anak suka dibully mungkin kalau bahasa sekarang sama teman-temannya ya, kalau sudah dewasa juga suka digunjingin, mungkin kalau punya sesuatu segala macam ya itu kalau saya pikir itu adalah hal yang sangat lumrah di dalam kehidupan kita dan bersosialisasi dengan banyak orang, banyak pemikir, banyak pendapat orang, jadi kita ya no problem lah kita mengerti aja, welcome aja sama orang-orang itu. Kita nggak usah ambil pusing ya. ya selagi kita melakukan hal-hal yang positif, kita jangan takut dan jangan ragu ya. Kan, di samping itu, wataknya sangat suka membantah dan memberontak juga menjadi salah satu penyebab weton senen pun tidak luput dari berbagai cobaan atau masalah yang pelit ya. Wataknya saling memberontak ya, mungkin karena... Pemberontak itu ada sesuatu hal ya yang tidak bisa dia terima keputusan dalam bekerja di timnya dia mungkin menurut dia itu kurang pas setelah dia utarakan gitu kan pendapatnya dia mungkin gak dipakai juga ya banyaklah kan di sini ya tertera pelik ya pelik itu jadi sedikit rumit lah rumit karena kita menghadapi kalau di tim itu menghadapi bukan satu dua kepala mungkin timnya banyak itu akan semakin semakin rumit karena pendapat orang akan berbeda dengan masalah yang dihadapinya mayoritas pemilik peton senenpon ini juga merupakan tipe orang yang cerdas cepat tanggap cepat menyerap ilmu dan berwawasan luas itulah dia, ya mungkin dia bukan ini ya bukan bukan bukan keras kepala ini ya karena pada dasarnya nih oh, hari lahir senenpon ini itu mempunyai kecerdasan mungkin dilebih jadi ya, atas teman-temannya tanggap cepat-cepat menyerap ilmu Jadi lebih agresif Sesuatu hal yang dia tidak tahu Dia akan cari tahu Akan dia serap dan akan dia pergunakan Begitu mungkin ya Lebih positifnya begitu kita berpikirnya positif saja Tidak usah berpikir yang negatif Karena akan uh, menyita waktu kita Dan tidak ada gunanya ya Tapi karena kerja kecerdasannya Weton selain pun justru suka memandang orang lain dengan sebelah mata ini ada sedikit kekurangan terutama jika dia berada uh, dan bertentangan dengan pemikirannya itu dia tadi yang saya utarakannya mungkin dalam satu tim ini ada salah satu mungkin orang ya atau kita katakanlah timnya ada tujuh satu-satu orang yang mendebat dia mendebat dia mendebat dia karena dia merasa keputusannya atau uh, argumentasi yang dia keluarkan sudah tepat. Nah, dia suka memandang uh, sebelah mata dengan lawan debatnya. Ya harusnya nih orang begini cocok jadi pengacara. Kalau menurut saya karena pengacara itu gimana ya satu pasal bisa diartikan banyak dengan berbeda kepala dengan berbeda orang berb banyak orang tafsir karena tafsirnya kan. Apabila weton senin pon dapat Di dimasuk dengan baik. Dan berada pada jalan yang benar, maka bisa dipastikan bahwa kecerdasan yang dimiliki akan menjadi jalan terbaik menuju kesuksesan. Itu dia, teman. Jadi, kita harus weton Senin ini harus dapat uh, mengomentari apa yang ada dalam dirinya, itu yang tadi kecerdasan, terutama kecerdasannya, kecerdasan. Ya, kecerdasan dimiliki menjadi jalan yang terjadi senjata, senjata dalam dia meraih karir meraih usaha yang sukses pastinya ya kan atau e, apapun itu itu luar biasa untuk jadi senjata bagaimana diri kita aja yang membawakan kita mampu atau tidak untuk e, bagi orang-orang yang mempunyai watak senenpon bahkan ia ketika mendapat menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bijak watak senenpon sudah akan disegani dan dihormati banyak orang. Tuh, jawabannya adalah tadi. Jadi dia tidak boleh angkuh, bawalah kecerdasannya itu dengan uh, sopan, santun, berhati-hati. Itu justru akan membawa kewibawaan yang luar biasa dan akan dihormatin banyak orang. Karena satu yang pertama adalah dia sudah cerdas. Mengambil keputusan tepat. ya Sudah tepat, uh, lugas, jelas, luar biasa itu jadi ya kembali lagi harus di maintain ya jangan disalahgunakan karena kelebihannya lumayan ya lumayan besar ini lumayan besar dan tanggung jawab mempertanggungjawabkan mempertanggung, jawaban, mempertanggung kelebihannya itu pun tidak main-main ya karena perasaan ego kita harus kita tekan benar-benar supaya menghasilkan sesuatu yang positif gitu loh Oke. Sekarang dalam hubungan cinta weton senen akan sangat cocok bila bertemu jodoh atau bersanding dengan weton yang memiliki Neptu 7, 13 atau 18. Ini dalam percintaan ya. Kita kita bicara dalam percintaan. Kalau punya weton atau hari lahir Senin Pon akan cocok bertemu dengan jodoh yang Neptunya 7, 13 atau 18. Seorang memiliki waktu neptom, Neptu weton 8, 13 atau 18 tersebut ada pada weton minggu kliwon catat baik-baik minggu kliwon senin manis kamis manis sabtu pahing jumat pon dan sabtu wage ya saya ulangi ya kalau punya hari lahir senin pon cari yang hari lahirnya pada minggu kliwon selasa manis kamis Legi sabtu pahing jumat pon dan sabtu wage itu kalau mau cari gitu ya kan namanya jodoh kita nggak tahu ya ini karena kita bacakan mengenai Primbon Jawa kuno ini dan ini bahasanya Jawa jadi saya harus mengartikan ke Indonesia mohon maaf kalau terbata-bata ya apabila Senin senenpon dapat bersanding dengan salah satu yang saya sebutkan tadi yang cocok dengannya tersebut maka bisa dipastikan dipastikan ya kan menurut buku dipastikan hidupan rumah tangganya akan bahagia makmur sejahtera hingga akhir hayat. Kakek-kakek, nenek-nenek ya. Coba kalau mau dijalankan jadi siapapun itu, entah itu orang Jawa, entah itu orang Sumatera atau manapun kalau mau cari silakan ya. Tidak ada batasan di sini. Mudah-mudahan semuanya tercapai tercapai dengan baik ya kan tidak ada halang rintang menghadang semuanya lancar lancar lancar dan akan menemukan kebahagiaan yang hakiki oh, iya. <tuh> untuk semua sahabat-sahabat di sana oke. oke sahabat kita akan lanjutkan kembali ya Mudah-mudahan eh, vlog hari ini, konten hari ini eh, membawa membawa manfaat buat sahabat-sahabat semua ya, tanpa terkecuali yang di luaran sana, yang lagi bekerja di luar negeri pun, mudah-mudahan dilancarkan mendapatkan eh, bos yang enak ya, bos yang baik hati, murah hati, ya kan gajinya besar, bisa pulang kampung bisa membagi akan keluarganya di kampung halaman, ya kan? yang yang penting gunakanlah rezeki itu dengan sebaik-baiknya. mudah-mudahan sahabat semua terhibur. jadi ini hanya hiburan saja ya. oke lanjut. pada umumnya weton Senin pon sangat cocok membuka usaha sendiri, namun ada beberapa bidang pekerjaan di luar kepemimpinannya yang cenderung cocok untuk dirinya bidang pekerjaan yang cocok di antaranya yaitu pekerja istasi pemerintahan seniman dan pengusaha daerah ya, ya kan istasi mungkin dia masuk ke ASN ya ASN mendaftar di salah satu ASN apapun itu ya kan mungkin dari kota atau lurah atau camat dan sebagainya lah ya atau seniman seniman bisa sukses nih atau pengusaha daerah yang mungkin usahanya ada di daerah. Entah itu kayu, entah itu padi, entah jadi bos. Apapun itu ya, hasil dari bumi gitu ya. Soal rezeki beton senen pon dengan jumlah 11 akan hidup dalam kondisi yang berkecukupan dan selalu mendapatkan rezeki yang tidak terduga itu. Kelebihannya luar biasa. Jadi rezeki memang kan sifatnya goib Kita ditahu itu rezeki datangnya kapan, bentuknya apa. Karena rezeki itu kan banyak konotasinya, kita dikasih kesehatan pun rezeki ya. Itu itu luar biasa sahabat semua. Weton Senenpon sahabat semua jangan sia-siakan dan jangan pernah takut karena hidup ini sudah ada yang atur. Kita ada karena diadakan, kita tiada dan tiada karena ditiadakan. Kalau sudah waktunya ya soal rezeki. Dalam soal rezeki Senenpon jumlah anak tujuh akan hidup dalam kesuksesan. Nah, Tentang juga dalam segi keluarga weton senen pun juga bisa membawa peningkatan ekonomi atau taraf hidup keluarga apabila neptun santon ayah atau kakaknya lebih kecil dari neptunya. Jadi neptunya, bapaknya, kakaknya mungkin kurang dari 11. Nah, dia yang akan bisa membawa tuh, membawa keberuntungan. Keberuntungan dalam hal mencari rezeki, ya. Jadi sahabat semua, itu ulasan singkat dari saya Waktu-waktu waktu hari Senin Pon Mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam lindungannya Tanpa kurang satu apapun Berpikirlah positif Bertingkah lakulah positif Ya Maka hidup kita akan mendapatkan yang positif Jangan lupa uh, Muliakanlah orang tua-tua kalian Yang masih ada Junjunglah mereka Karena tidak ada lain Ridho Allah adalah ridho orang tua maka muliakanlah orang tua kita seperti apapun latar belakang kita akan keluar atau uh, dari orang tua yang berbeda-beda apapun bentuknya orang tua kita kita tetap hormati, kita tetap sanding kita tetap bahagiakan akan akan berbaktilah sama orang tua dari kecil kita sekolah selalu diajarkan pasti ada di buku-buku itu berbakti sama orang tua oke sahabat, apabila ada kesalahan dalam saya uh, membawakan uh, perwatakan atau Keberuntungan smartphone, mohon maaf apabila tidak ada kesamaan, tidak ada kecocokan, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf ini hanya sebuah hiburan, hanya kreasi kecil-kecilan dari anak kampung. Akhirul kelam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam persahabatan tanpa batas untuk semua uh, pemirsa konten saya atau channel Gadol TV gadutv dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.